Rahayu Rahayu Sagungeng Dumadi Para pemirsa yang budiman Kembali berjumpa lagi dengan channel saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Mengenai orang-orang yang lahir dari tanggal 22 Desember Sampai dengan tanggal 2 Februari Yang memasuki Mongso Kapitu dalam Pranoto Mongso Apa yang disebut Pranoto Mongso? Pranoto Mongso itu Suatu tatanan musim Yang dipercaya oleh Para leluhur terdahulu Yang diperuntukkan oleh para petani Juga para nelayan Dalam ajaran Pranoto Mongso Juga terdapat ajaran Tentang hari pasaran Juga paringkelan-paringkelan Termasuk jodoh, sifat, Karakter juga tentang kesehatan maupun warna yang ideal Juga termasuk batu permata yang cocok untuk dipakai dalam perhiasan Bagi orang-orang yang lahir di mongso tertentu Pranoto mongso Pranoto mongso adalah suatu kearifan Jawa Warisan budaya dari para leluhur kita Yang memiliki pandangan, pemikiran, dan monodisiplin yang mempercayai perasaan pribadi bila mana penglihatannya benar-benar berada di luar diri kita dan mempercayai bahwa manusia itu terdiri dari unsur yang bersifat wadak atau kasar konkretnya berupa jasad atau raga atau jasmani ini dan unsur yang bersifat halus yaitu abstrak dalam spiritual yang berupa batin atau kerohanian atau kejiwaan kepercayaan tersebut merupakan pusat kekuatan dalam melaksanakan proses naluri akal, naluri budidaya, naluri pembawaan untuk simulasi tangkapan indera yang diserap oleh solar-solar reksus pada bisikan hati dan rasio dalam membentuk konsep atau ide yang menjelma ke dalam bentuk tingkah laku kearifan tertentu di alam kehidupan atau di alam lainnya agar menjadi keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri yang bisa membuat celah masuknya naluri kepercayaan itu sendiri Pranotomongso sebenarnya memperhatikan suatu kekayaan yang dalam khasanah ekologi spiritualitas bumi Spiritualitas bumi adalah spiritualitas yang arahnya penghormatan dan apresiasi kepada bumi dan alam tempat kita berada saat ini. Di sini bumi tidak dijadikan sebagai objek tetapi sebagai subjek. Bumi dianggap sebagai ibu pertiwi yang melahirkan manusia dan memberikan apa yang kita butuhkan seperti halnya anak dengan ibu kandungnya. Pranotomongso juga menunjukkan bahwa bumi atau alam adalah tempat manusia berasal dan bernaung juga menunjukkan bahwa dalam totalitasnya manusia tak bisa dilepaskan dari bumi menjadi manusia adalah membumi, mengalam karena itu kita manusia harus mengenal dengan alam secara baik terutama mengenal peredarannya yang selalu berjalan dari musim ke musim maka yang pertama saya mengucapkan selamat tahun baru Semoga dalam tahun baru ini selalu mendapatkan kebahagiaan dari tahun-tahun sebelumnya Menjelang tahun baru ini saya akan menyampaikan tentang sifat atau karakter Bagi orang-orang yang lahirnya dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Termasuk kelahiran di Mongso Kapitu dalam pranoto mongso kapitu ini, dalam penguasaan Batoroindro Lama orbitnya 43 hari dan candranya wisokentas ing maruto Artinya bisa atau upas disapu bersih oleh angin Sifat orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Memasuki mongso kapitu Orangnya ini sangat tegas, jujur serta rajin bekerja, dia itu mampu memengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya seolah-olah dialah pemimpin kelompok itu. Padahal, dia bukan orang yang berpengaruh. Berpengaruh bukan karena sebagai pemimpin, tetapi karena mempunyai wibawa dan disegani. Yang saya sampaikan di sini merupakan pandangan secara garis besar, jadi tidak. Semuanya orang yang lahir tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari atau mongso kapitu itu harus sama. Karena akan mengalami perbedaan, bila terlahir pada wuku tertentu atau weton jam dan hari pasaran yang berbeda, walaupun begitu secara garis besarnya akan nampak khas mongso kapitu pada dirinya. Walaupun begitu, secara garis besarnya akan nampak ciri khasnya orang yang lahir pada mongso kapitu. Bagi orang yang lahir di mongso kapitu, jiwanya sangat optimis. Dia tidak pernah mempersoalkan masa depan. Karena dia yakin betul apa yang dikerjakan hari ini menentukan hari esok. Maka hari ini dia harus benar-benar bekerja secara serius, jujur, bersih dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagian besar dari orang kelahiran tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari atau Mongso Kapitu ini tampil sebagai pemimpin. Pemimpin yang bijaksana dan menentang segala bentuk penindasan atas manusia. Kepemimpinannya berdasarkan kebijaksanaan bukan berdasarkan kekejaman. Keadaan alam di Mongso Kapitu Mongso Kapitu lamanya 43 hari, dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari. Pada saat itu langit terlalu mendung, hujan turun sehari-hari, bahkan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Angin bertiup dari arah barat, dan itu tidak menentu, dan dengan kekuatan yang sangat tinggi. Banjir melanda di mana-mana. Ini memasuki Mongso Kapitu Kemudian, keadaan tentang fisik. Orang yang lahir di mongso kapitu, pada umumnya tubuhnya kurus dan tinggi. Wajahnya persegi dan bentuk dagunya agak panjang. Rambutnya agak tebal dan sedikit kaku. Lehernya panjang dan bermata bulat. Yang paling menarik orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari adalah kalau sedang berjalan, seolah-olah tidak menginjak tanah dan kepalanya menunduk, seakan-akan mencari sesuatu yang terjatuh. Ini cirinya orang lahir di Mongso Kapitu. Kemudian keadaan masa kanak-kanaknya. Orang yang terlahir di Mongso Kapitu pada umumnya mempunyai rasa cinta kasih terhadap orang tuanya dengan sangat berlebihan. Dia sangat prihatin bila menyaksikan kesulitan-kesulitan yang dialami orang tuanya Maka anak ini lahir di mongso kapitu yang tidak pernah menyulitkan orang tua Dengan mengajukan permintaan yang mungkin akan membebani orang tua Dia dapat menerima apa adanya tanpa banyak menuntut Sayangnya sebelum umur mencapai umur dewasa Anak mongso kapitu ini sering menderita sakit lebih-lebih penyakit yang menjadi langganannya yaitu penyakit panas dingin atau influenza bahkan batuk radang tenggorokan. Kemudian keadaan waktu masa remaja. Itu kebetulan kebalikannya apa yang dialami pada masa kanak-kanak. Setelah mencapai tingkat remaja, maka mulailah dia tampil dalam pergaulan yang sangat luas. Sifatnya yang pemalu tetapi ditompang dengan sifat kejujurannya dan berani berkorban, maka dia dapat tampil sebagai pemimpin. Sebenarnya, dia itu pemalu dan tidak mau bertanya, juga tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi dia mempunyai sifat yang giat bekerja yang tidak akan berhenti sebelum pekerjaannya itu tuntas. Ini menyebabkan karirnya gampang menanjak. Adapun kelemahannya, dalam mengambil keputusan benar-benar mengalami kesulitan Kalau tidak ada yang mendampinginya, dia selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan Kemudian Ciri khas yang dimiliki Pada setiap suatu kelahiran, pasti ada tanda-tanda ciri khas tersendiri Ini bisa juga disebabkan pengaruh sakti dalam mongso kapitu dan padewan dalam wukunya pada saat terlahirnya orang ini, seperti yang pernah saya ungkapkan pada keadaan umum dengan sifat kesederhanaannya menjadi prinsip hidupnya. Orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Februari bila dalam suatu pertemuan atau perjamuan maupun pertemuan yang sifatnya akbar dengan seseorang yang mempunyai jabatan, tetapi Dilihat dari cara berpakaiannya sangat sederhana sekali Ini ciri khas yang masuk kepada orang-orang yang lahir di Mongsokap itu. Kemudian tentang kesehatan Orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari Pada umumnya kesehatannya kurang baik Sejak masih kanak-kanak sering terserang penyakit panas Demam, radang tenggorokan, bahkan dapat juga terkena amandel. Tetapi pada tingkat usia remaja, penyakit bawaan itu juga masih terasa menghantuinya. Di samping itu, masih ada penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit kulit, rematik, jantung, pencernakan, dan sakit pinggang. Kemudian, kalau bagi wanitanya, ini gampang terkena penyakit keputihan. Lalu pekerjaan yang cocok bagi orang yang kelahiran di mongso kapito atau tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari. Masalah pekerjaan banyak sekali bidang pekerjaan yang cocok dan bisa dikerjakan sebagai profesi. Tetapi untuk menentukan pekerjaan yang cocok itu ada tiga kelompok. Kelompok pertama, orang yang lahir di hari Minggu, Rebu, dan Jumat. Orang-orang yang lahir pada hari yang saya sebutkan itu pekerjaan yang paling cocok bagi mereka adalah sebagai pengusaha apotek, peternakan, produser film, usaha bidang realist, real estate. Tetapi pekerjaan yang paling cocok sebagai produser film ini kelompok yang pertama bagi orang-orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari atau Mongso Kapitu yang lahir pada hari Minggu, Rebu dan Jumat, kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang kedua ini untuk kelahiran di hari Senin. Bidang pekerjaan yang dapat ditekuninya dan besar pula kemungkinan untuk menjadi orang sukses, baik tingkat sosial maupun karirnya dalam bidang kedokteran. Adapun kemungkinan yang lainnya adalah sebagai pedagang alat-alat elektro, dan alat-alat mobil. Dapat juga bekerja sebagai PNS dan pengacara. Dengan demikian, ada beberapa bidang pekerjaan yang dapat ditekuni sebagai profesi. Karir pun akan tercapai dengan baik. Lalu, kelompok yang ketiga. Pada kelompok ini adalah orang-orang yang lahir di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mereka ini cocok dengan pekerjaan dalam bidang guru, aktor, atau artis, pengarang, dan wartawan, atau sebagai pedagang. Tetapi yang paling cocok dan karirnya akan meningkat dengan baik adalah sebagai wartawan. Ini ada tiga kelompok dalam pekerjaan bagi orang-orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari atau pada mongso kapitu. Kemudian masalah rezeki dan penghidupannya. Masalah rezeki bagi yang lahir di mongso kapitu pada umumnya rezekinya akan baik. Begitu pula penghidupannya sangat lumayan. Yang jelas tidak pernah mengalami kekurangan sejak masih kanak-kanak, walaupun tidak suka menonjol dan bermewah-mewahan. Orang yang lahir di Mongso Kapitu, kalau menyangkut tentang rezeki juga ada tiga kelompok seperti masalah pekerjaan tadi. Kelompok yang pertama, orang yang lahir di hari Minggu, hari Rabu dan hari Jumat. Dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari. Kelompok pertama ini tingkat sosialnya sedang-sedang saja, walaupun sering jatuh bangun, tetapi untuk hari-harinya tidak mengalami kesulitan. Lalu kelompok yang kedua, yang lahir di hari Senin. Orang-orang ini status sosialnya termasuk baik jika lo memilih karir di bidang kedokteran atau yang berhubungan dengan penyembuhan tentang penyakit atau tentang orang yang sakit. Kemudian kelompok ketiga adalah orang-orang yang lahir di hari Selasa, Kemis, dan Sabtu. Mereka yang lahir di hari tersebut mempunyai kesempatan menjadi orang kaya raya. Bisa terjadi demikian karena kelahiran hari Selasa, Kamis dan Sabtu mempunyai sifat yang tegas, tidak terlalu banyak basa basi walaupun tidak meninggalkan sifat utamanya, yaitu malu bertanya dan tidak mau mengakui kesalahannya. Tetapi mereka sangat jujur dan pekerja keras. Untuk mengatasi kesulitannya hingga berhasil, inilah orang-orang yang lahir di mongso kapitu. Kemudian saat-saat yang tepat atau hari baik bagi orang yang mongso kapitu ini. Hari baik pasti dapat dirasakan dan pernah dialami hampir semua insan. Hari baik itu bersifat relatif. Terjadi bagi si pelaku itu sendiri yang sifatnya sangat pribadi. Tetapi, walaupun begitu, dapat dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan bagi sesama. Bagi orang-orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari, ada saat-saat yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang sifatnya besar. Ini dapat dilakukan sekitar tanggal 18 Januari sampai dengan Februari. Terlebih bisa berhasil lagi kalau dipilih antara hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Pilih salah satu dari hari tersebut untuk memulai suatu pekerjaan yang sangat besar, yang jatuh pada bulan Januari sampai dengan Februari. Ini nanti Anda tandai untuk meyakinkan diri Anda dalam perjalanan hidup. Ini menjadi ilmu titen untuk Anda. Bagi orang-orang Jawa dulu, apapun yang itu terjadi di situ menjadi ilmu titen Kemudian tentang batu permata yang cocok. Batu permata adalah batu untuk permata hiasan seperti cincin, liontin, bros dan lain sebagainya. Adapun batu permata itu ada yang disebut sebagai batu aji. Batu aji itu berarti batu yang berharga, misalnya Berlian, intan, ruby, merah delima, dan yang lain-lainnya. Adapun bagi orang-orang yang lahir di mongso kapitu, batu permata yang cocok antara lain, black onyx, ruby, giok, kecubung atau amatis, dan pirus. Selanjutnya, warna yang cocok atau yang ideal, bagi yang lahir dari tanggal 20 Desember, Sampai dengan tanggal 2 Februari Ada beberapa jenis warna yang cocok Warna yang pas adalah warna biru laut Kemudian warna hijau tua Lalu biru langit dan merah darah Kemudian tentang jodoh Pinasti Orang yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari Jodohnya tidak begitu mudah karena sifatnya yang pemalu sehingga sulit dalam bercinta. Karena pada umumnya orang mongso kapitu ini mempunyai sifat malu-malu kucing dalam pergaulan dengan lawan jenisnya terutama. Tetapi setelah menjadi kawan yang akrab akan lebih agresif agar persahabatan dan pendekatan itu lebih berkelanjutan, maka seyogianya saya sarankan dari jauh-jauh sebelumnya telah diketahui lawan jenisnya itu lahir pada mongso apa atau bulan apa karena kalau tidak ada kecocokan akan menjadi sia-sia dan tersiksa lahir maupun batin kalau sudah berkelanjutan jodoh yang cocok untuk orang mongso kapitu atau dari tanggal 22 Desember sampai 2 Februari adalah dengan orang-orang yang lahir di mongso katelu dari tanggal 25 Agustus sampai 18 September Karena dengan mongso katelu atau tanggal yang saya sampaikan ini Dapat beradaptasi, dapat menyatu dan mengalah Selain dengan mongso katelu juga bisa dengan orang-orang yang lahir di mongso kapat Dari tanggal 18 September sampai dengan 12 Oktober juga dengan kelahiran di Mongso Desto atau 11 Dari tanggal 9 April sampai dengan tanggal 11 Mei Lalu dengan orang-orang yang lahir di Mongso Kasongo Dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret Beberapa kemungkinan ini saya sampaikan Agar tidak terlalu pesimis dalam perjuduan Dengan kelahiran yang lain pun juga tidak menutup kemungkinan tetapi hal itu akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga Biasanya sering bentrok, sering banyak masalah, menyakitkan hati, dan sebagainya Demikian yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan kelahiran seseorang yang berawal dari tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Februari memasuki Suki Mong Sokapitu Semoga ini sangat bermanfaat bagi para pemirsa Sekian rahayu, rahayu, rahayu sagunging tumati.